Baiklah para sahabat seluruh dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini kami akan memberikan informasi menarik spesial terbaru dari idola kesayangan. Ya, kabar pertama, persahabat kita wali dengan kabar info kembali di sahabat soal acara Aki Kabangnya di Indosiar menginformasikan sahabat ya bahwa acara akan dihadirkan besok yang mana acara spesial ini dimeriahkan oleh para sahabat. Tentu luput, tentunya kedua orang tua pun akan dihadirkan. Ada Pap Dance dan Ibu Rosmala Dewi persahabat ya, Papa Daniel dan Ibu Rosmala Dewi Akan tentunya ikut juga persahabat ya memeriahkan acara di Akikah Abang El. Wow pasti seru banget karena selain kedua orang tua pun ada para sahabat Teh Ocha pun akan ikut persahabat ya dalam acara Abang El Akikah. Wow, masya Allah banget mudah-mudahan acaranya diberikan kelancaran acaranya diberikan kemudahan serta kesuksesan amin ada kalimat info juga yang dituliskan oleh akun Indosiar jangan lewatkan momen syukuran Akika Abang L yang akan diberiakan oleh sahabat dan orang tua Lesti dan Bilar Akika BBL Minggu 16 Januari 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat live hanya di Indosiar atau video.com ini tentunya kabar baik dan kabar bahagia yang paling kita nantikan dan yang paling kita tunggu besok jangan sampai lupa dicatat jam Dan tentunya tanggalnya bersabat ya, setaharinya juga besok tepatnya 16 Januari 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di Indosiar dan Video.com ke kabar berikutnya, persahabat Terus semoga spesial juga yang kita dapatkan. Ini diunggahan teh ocha ya, tentunya di teh ocha. Ada komentar dari Kakak Bilar yang mengatakan bangga banget pasti nih baik dari kecil udah digendong waca, katanya tuh dengan jawaban komentar dari teh ocha. Edriski Bilar, love, love, love, wow, masya banget ya, Dedek Lesti juga berkomentar di postingan teh ocha. Dengan menyebutkan kalimat waca Sambil diberikan love Dan tentu TH Ocha juga memberikan love 5 Untuk di Lesti Memang luar biasa banget ya THW Ocha Masya Allah mudah-mudahan dukungannya selalu Diberikan kepada Leslar Dan kita juga merasa bahagia dan bangga Alhamdulillah Abang L banyak sekali yang sayang Banyak sekali yang jemukin dari artis-artis Pasal bad, ya Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan tentunya Berikutnya ada kabar terbaru ini Vitamin juga untuk kita semua dari kakak Rizky Bilar Yang baru saja mengunggah sebuah postingan foto abang L terbaru Yang lagi tertidur Wah sahabat ya Ini anak anteng banget ya <laughs> Masya Allah gemes dan sangat ganteng banget Luar biasa Kita lihat juga di postingan ini ada kalimat yang dituliskan lewat caption oleh kakak Bilar Kira-kira Abang L lagi mimpin apa ya Katanya tuh Wow, kira-kira lagi mimpin apa ya Hingga <laughs> banyak komentar tanggapan yang diberikan Dari akun Instagram Teddy Ilal Kejora mengatakan Bangun bangun, bang liburan jalan-jalan Tinggal pilih mobil, balapan pakai mobil apa Katanya tuh, aduh cute banget ya Ada juga komentar lain diberikan dari akun Lesti Bilar Team Mimpiin jodohnya kali ya, Baby Guzel Aduh, masalah banget ya Kita berharap banget acara tasyakuran besok dihadiri oleh Baby Guzel pastinya Bakar rame banget nih ya Dan kita lihat juga keunggian berikutnya Ada Komentar dari akun sahabat Leslar Taiwan, mengatakan di kolom komentar Mimpi lagi nyanyi diaan Sama Guzel di kebun karet Katanya tuh, aduh, <guluh> bikin ngakak banget ya Masya Allah luar biasa pokoknya idola kesayangan Selalu banyak doa, dukungan, support dari orang-orang baik yang tulus mencintai keluarganya selama Masya Allah banget Dan kita masih menunggu kabar, kejutan, dan cedokan-cedokan vitamin terbaru selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantingin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya IndoInfo informasi di siang hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bangga ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.